Bisa, bila jauh dari saja, tu dalam kenyamanan, cara, bahagia dalam kepelukan, genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan karena miliki kuasa tahu apa arti dari kesetiaan. Kuat saja, tu dalam kenyamanan, cara, bahagia dalam kepelukan, genggam sapu tangan yang pernah.